yo bosku kembali lagi ketemu bareng sama gua lagi ya kita bermain di kakek game kesayangan kita game kesayangan semua orang ya bosku <coughs> oke okay, gua bawa modal 46.000 nih ya, bosku ya <coughs> modal receh aja, aja kita bosku ya sisa-sisa dari apa jackpot kemarin Jadi nah, kalau bisa kita apa depot sekali aja kalau bisa bosku kalau misalnya rumput ya harus depot terus ya bosku uh, mantap anjir connect dong gila nah kota lu konek lu tapi nggak dikasih petir sama si kakek nih anjir si kakek benar-benar emang nggak bisa dia nah gitu dong gitu nice nice banget nah gitu hmm oke okay. di sini udah kelihatan banget ya bosku di luar ini gacor banget ya Buat lo yang mau tahu, gue main di mana langsung aja ke kolom komentar gue taruh. Di situ ya, linknya untuk main di game main, main game di website yang gue mainin nih, ini, Bosku. Hasilnya website ini gacur banget, sumpah. Gacur banget ini. Lo bisa lihat sendiri ya. Ini, lo tapi sebelum lo main, tetap ya, cek ya TV di website yang gue mainin ini ya. Linknya juga ada di kolom komentar di sana, Bosku. Kalau lo gak ketemu linknya di kolom komentar, lo bisa cari aja di Google. atau lo bisa langsung ke tentang channel gue ya di sana lengkap banget linknya untuk ke tentang channel Bisa gabung juga ke grup WA gue Kita bisa sharing-sharing ya Di grup WA itu berbagi pola-pola gacor Jam-jam gacor RTP-RTP gacor hmm, Mantep anjing kali dulu emang gak konek Bangke Bangsat-bangsat Aduh kakek di sini Ayo gaskan kakek Ayo labri yang mantep-mantep buat cucu Ini kakek, ya kakek Cucu kesayanganmu ini banjir. lu lihat aja cek RTP nya bosku ya cek RTP nya bangkit kita santu santai aja dulu ya bosku sambil ngopi sambil merokok bosku kalau misalnya bosku ini kita lanjut coba pakai quick ya tapi sebelumnya kita naikin dulu bednya, apa kita buy spin nanti aja buy spinnya bosku karena kita modalnya receh ya tinggal 40 ribu tadi kan modalnya segi, kalau segini langsung beliin ntar kurang mantap juga ya bosku kalau mau beli sekalian ya modal gede ya bosku ya makanya kalau misalnya lu main gue saranin langsung aja pakai modal yang gede supaya lu kalau bayis pingin enak enak aja bosku ya kalau misalnya itu boncos juga nggak terlalu nyesek bosku kalau uh, kayak gini ya modal kecil modal receh gini kalau boncos itu terasa banget bosku terasa banget nyeseknya <tuh> masalahnya ya begitulah kadang balik modal kadang nggak justru yang lebih sering JP sih kalau gratisan ya bosku dan gua kasih tahu juga kalau misalnya kalian dapat gratisan terus gue lanjut itu jangan kesel jangan apa ya bosku jangan ya bete lah gak usah bete namanya juga gratisan yang lo dapat gratisan terus bener masa lo kesel bosku dan gue ingatin juga untuk kalian hati-hati jangan sampai jangan percaya ya bosku sama orang-orang yang ngelarin cicit ya hek-hek slow lah apa segala macam yang bisa nge-hack bisa ngecit Hai ini secara curang lah apa itu jangan percaya bosku wuih anjir ke 250 bangsa anjiroi gokil gokil gokil gokil gokil anjiroi anjay sop di luar 250 gila mantap banget bosku Oh tempat ratus rebu lah anjir Saya tanya ke rumah saya, dia mau si asli. Tadi dikut, tadi eh, di spin cepat di ya? atau iya. dia terbuai ya? Terbuai tadi ya? Gua buang anjir, kita kayak ini berarti kan udah, ini kan udah lumayan ya, bosku ya? udah dapat modal yang lumayan nih tiga ratus ribu kita tarikin dulu nya siapa tadi kasih gratisan dulu kalau misalnya dikasih gratisan baru kita spin sepeda ya. dan ini juga game gue ingetin ya game ini hanya untuk hiburan bosku jangan digunakan sebagai mata pencarian ya permainan ini jangan digunakan untuk mata pencarian kalian harus gunakan ini untuk hiburan saja bosku untuk HPP HP aja bosku iseng-iseng berhadiah Hadiahnya mantap sekali ya bosku Dan untuk kalian yang mau menambah pertemanan juga Bisa gabung di grup gue ya Kita sharing-sharing ya bosku Kita saling berbagi pokoknya Mengenai jam-jam gratu -jam FTP, FTP Yang terbaru, terakurat, terupdate setiap harinya bosku Dan kita bisa berbagi ya pokoknya kita sharing sharing aja lah bosku ya berbagi pola polanya mungkin pola yang gue mainin ini ada yang cocok ada yang nggak cocok dan mungkin ada pola dari kalian yang bisa gue coba juga nanti gue buat video untuk apa main pakai pola kalian ya bosku ya makanya kalian jangan lupa untuk ku, untuk ketik eh, untuk ketik untuk klik like dan ketik komentar, di kolom komentar ya bosku ya langsung aja gaskan bosku ui dikali 12 konek saya ini 300 perak belum ya bosku ya Kita coba buy spin, di spin di 120 ya bosku Nggak usah takut lah langsung bahkan buy spinnya ini pasti Ini di, di after, in, ini mantap, oke, mantap, asli. nice yo -y. Oke, okay, super ya Kita ya super Kita dapat 68.000 Eh, 66.000 ya Mantap sekali Ya, enggak baik. Mau bosku enggak apa-apa lah ya. emang suka begitu, kalau giliran dibeli enggak dapat, tapi di luarnya gila, jeda-jeda terus ya. lihat sendiri tadi ya, gokil banget emang. Ya Okay dong mana lagi dong oke okay kita abiskin eh abiskin habiskan ah, aja ya kita gaskan pokoknya soalnya target gue sih sebetulnya tadi dapet 150 aja kita wd ya atau 100 ribu juga udah dapet 50 ribu lah lumayan ya tapi nggak apa-apa kita tadi kan beruntung dapet 250 kita langsung gaskin ini ya di kita abisin aja ya habisin sih kalau ini boncas pun juga masih dapat 100 ribuan tuh 91.000. wih kali 25 bosku mantap mantap mantul mantul oke target kita sudah terpenuhi bosku 150.000 tapi masih ada sisa 2 eh 7 kali free spin lagi lumayan bosku ya masih ada 7 kali lagi semoga kita dikasih yang mantap mantap lagi ditambahin lagi sama si ngkong ngkong kita ini bosku Moga ditambahin lagi sama mengkong kita ini Oke okay. Gokil Di luar ekspektasi Bosku kita dapat Yoi yuk 4 lagi yuk bisa yuk tambahin lagi yuk biarin dapatnya lebih dari 300 yuk nice oke lumayan nah nah gitu dong Oke, okay, oh, tau, tujuan kita ini bosku, udah habis ini kita WD ya bosku ya, thank you banget buat kalian yang selalu dukung gua, selalu support gua, jangan lupa, jangan cuma nontonin doang ya, di komen, di like ya bosku ya, komen apa aja di kolom komentar ya bosku, mau ngawak ya mau apa, mau ngatain gua gitu, serai ya di kolom komentar di komen aja ya bosku ya, komen sebanyak-banyaknya bosku, thank you banget buat support support kalian yang selalu membuat gua semangat, setiap harinya untuk membuat konten membuat apa pola-pola gacor ya bosku ya semoga pola yang gue mainin ini cocok dengan air kalian ya bosku dan ingat jam main gue adalah jam 7 pagi eh jam 7 pagi ya pagilah pagi lah uh, buat kalau main ini ya lihat aja lu situ gue lagi main pakai hp biasanya juga gue main pakai pc tergantung ya bosku ya hmm. oke ketemu lagi di konten gue selanjutnya siap guys semuanya bye bye lumayan yang gue dapet 700 mantap thank you Jangan lupa ya subscribe juga kalau kalian mau enggak mau ketinggalan